di sini arahnya lipat kain itu duduk, duduk, duduk, duduk, aja, duduk eh banyak-banyak, banyak mas, mas, mas ini kok kok kok eh, sodok kok sodok kok jangan dihebohkan dulu eh hey, bawa sini dia, jangan dihebohkan jangan dihebohkan jangan dihebohkan woi, dari mana barang ini, dari mana? barangnya di mana? masuk, masuk. Di dawan, pak masuk masuk dari mana dia? Di, siapa dia? iya, si dia yeah. dia? iya, gimana sekarang dia, untuk duduk? duduk, duduk, duduk, duduk, duduk dia kan baru keluar dia? iya Pak dimana dia sekarang? ya, dari kampungnya dimana dia? di, di sini ya kan? ngopelfon dia mau jumpa? Eh, eh, eh. jangan nelpon dulu, Bu huay! Oh. ngopelfon dia, kiri tampil dia gimana? gimana caranya? hampir jumpa rahim ini? bukan, bukan. apa nih? itu rahim, itu ke orang munculet siapa namanya? BB sih BB? kau telepon deh, yang penting kita jumpa sama dia ya. apa kau bilang sama dia? supaya bisa supaya bisa jumpa apa? mas Anta tadi baru jumpa deh ganti gimana tadi tadi jumpa? di ah, sini yes, maksudnya, kamu ngasih dia atau gimana? udah, foto dulu nggak foto? Biar ada Anak -anak anaknya, ya? bu ya. Anak. Nah, betul lalu <tuk> Jenka kaka kok dulu mak. Bekok. Aseng logo dulu. Nah, kemal yung Nak kan ba Ah. Uh. Ah. Uh. Ya. Kamu ambil borbon. Siap. Lah, bapak Kakak Ya, ya. Ada. Halo, Mak. blus ini nih itu barangnya. Iya, ada lagi. Dua kantong kantong dua kantong? Dua kantong tidak pulang dong ya oke oke kemana ya di sungai lipai wah menaik perahu tidak bisa tuh biar aja lah nanti lanjut ada yang lain begitu oke okay, bang keluarganya mana ada perwakilan keluarganya depan rt rt nya emang nggak itu spogos namanya itu, iya iya, itu spogos nyeribu tuh, iya. yang pernah bantu tuh masalah dalam kantong gua. Ah. tinggal Tuh, Iya, tahu. Ya. Apa? Apa? Kita ya. nomor sana. kibus kibusnya ada, kibusnya. Kibusnya ada kibusnya. Dia masih main narkoba, jadi kinetik. Ya. kami dari saya, Narkoba saya, Pak saya, saya, saya, saya, saya, saya, RT? saya, saya, RT, saya, saya, saya, saya, RT nih saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, ini saya, juta. saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, kami memasuki rumah ini harus ada surat perintah kami, yeah, Pak. Good. Surat perintah penggeledahan. Iya. Yeah. Ini maksudnya berserta semua semuanya. Oke? Okay? Yeah. Jadi kami sudah melakukan penyelidikan, Pak. Kami duga awalnya si Aan ini, Andri ini, yeah. menjual narkoba, Pak. Sabu-sabu. Ya, tadi kami masuk, kami geledah, kami tangkap, sini dia. Dia lagi di dalam tadi. Yeah. Me, apa namanya itu? Yeah. Apa bahasa itu? Makisan sabu itu Nah ini sabunya semuanya yeah. Saya lihat fotonya dari Mas rudi okay. ya Tuh Upload? Okay. Iya Itu kami butuh bukti juga ah kan? ini dia nah, nah, Nanti atau? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ah, iya, ah iya. ini dia Orangnya mana orangnya? Tunggu apa? dulu, tunggu dulu Nah, eh, nah ya. ini timbangan nih Pak, ini timbangan Oke okay. yeah. Plastik-plastiknya ini timbangan dua Ini bongnya, yeah, yeah. teponnya Itu barangnya ya? Iya itu dia, itu barangnya Nah ini dia Iya, yeah, iya yeah, yeah. yang Bapak kan itu. Ya, saya. Aduh, besok bisa ditengok di Polres Kampar. Aduh, bisa diso, toh, toh, toh, toh. Kalau nelpon-nelpon hanya Aman. Boleh ya? Mobil. Yang penting, Semoga dia bisa berubah kan? Iya. Dalam. dia bisa berubah ya ya aja nanti dia, udah ya, ya misấyan, nah, nah, nah, tak, ]nah tak, tak, nanti, nanti kan jumpa dia, nanya dia nanti akan, karena, karena, ya, penting dia mau dia akan <algunascido -t Muchas FiLatik> Buka, one. Allah do, udah ¡Gracias!